Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Bilovor, serta Leslar Lover, dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa, dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian Diva yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilat. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasi bersama berasabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Tesla tentunya Baiklah persahabatnya selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi yang cerah ini Di hari Jumat yang berkah ini Ke kabar pertama persahabatnya ada spesial banget nih semalam dari pub dance Papa Daniel mengunggah sebuah postingan foto kakak Bilar persahabat diadu gemes banget nih Semakin hari semakin tampil keren Masya Allah Papa Bilar Mudah-mudahan selalu sehat dan diberikan kebahagiaan Ada kalimat cancel yang dituliskan oleh Pop dance Terima kasih PD PPM Sumut Katanya tuh aduh cute banget persahabat ya sebetulnya ini semalam ngantuk juga nih muka dari kakak Bilar ya Memang luar biasa Tentunya idola kita selalu saja membuat kita bahagia dan selanjutnya persahabat kita lihat juga keunggahan boy william semalam mengunggah sebuah postingan teaser tentu sudah di up juga di channel youtube nya persahabat ya kolaborasi bersama leslar nih masya Allah ini seru banget persahabat ya walaupun pertama ini banyak yang menjulit persahabat ya tetapi tentu sudah nonton fullnya kita dibuat banyak dan seru banget persahabat ya masya Allah itulah kita mudah-mudahan selalu banyak dukungan dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Dan di sini kita lihat persahabat ya, ada komentar nih dari Kakak Bilar dan Dedek Oles di postingan Kak Boy William. Sebelumnya Kakak Bilar itu mengatakan, awas, jangan ketipu sama Tiaser. Tonton fullnya ya, guys. Katanya tuh persahabat jadi ya ingetin oleh Kakak Bilar. Dan Dedek Oles, yang pun ikut berkomentar. Dan aku angkat tangan, suamiku pintar sekali Ed Bilar, aduh gemes banget nih persahabatnya. Mereka tentunya saling balas komentar di postingan Boy William tuh persahabat ya Hahaha, ha, ha, Boy William hanya menjawab ket... dengan emot ketawa aja nih persahabat ya Aduh, paling demen Kalau kan muka lesa semua Masya Allah bang persahabat ya Alhamdulillah, mudah-mudahan saja ada rezekinya bisa trending dan selalu menjadi nomor satu, amin, ya robbal alamin. Selanjutnya juga persahabat jih perhatikan ada sebuah unggahan spesial semalam nih persahabat ya. Ada yang lagi main tenis meja ganda nih. Kita lihat ya, aduh, aku sekarang <gif> main pingpongnya. Kita lihat, tentunya mereka barengan, persahabat ya. Masya Allah, terlihat juga nih, setelah dari nge bareng, mereka main tenis meja bareng. Tentu dengan bank rusenasi noversa berhati ya, hati Tapi Alhamdulillah, kita mendapatkan vitamin bahagia. Masya Allah, mudah-mudah mereka selalu sehat dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang selalu mau fitnah, yang selalu menyudutkan mereka. Amin, Ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya juga persahabat Jepara ya kita lihat juga ternyata ada yang main bola nih di malam Jumat ya rutinitas malam Jumat kembali. Tentunya kita dapatkan dari seorang Rizky Bilar yang mana tentunya lagi main sepak bola tentu main sepak bolanya ditemani oleh istri tercinta persahabat ya perhatikan tentunya di sini Dede olahsi kejuara temani kakak Rizky Pilar main sepak bola semalam nih ya sampai pagi bayangin masya allah semangatnya luar biasa tuh kita lihat persahabat ya dedek olahsi keju yang sedang temani suami tercinta dan tentunya ada Tak loli juga ternyata persahabatnya yang ikut. Tentunya mana-mana suaminya atau halilintar juga ikut bermain sepak bola semalam. Du, cute banget nih persahabat ya, vitamin berhamburan ternyata. <gülüyor> Kita lihat aja persahabatnya. Ada Atta Halilintar, ada Papi Putra Siregar juga nih persahabat ya, ternyata semalam seru banget. Perkumpulan tentunya orang-orang baik di persahabatnya, masya Allah. Mudah-mudahan mereka tentunya terjaga silaturahminya kita semakin bahagia dan semakin bangga persahabat ya kita lihat di kolom komentar banyak tanggapan yang diberikan salah satunya dari akun Instagram emasuhaymi123 mengatakan Nah begini aku suka tanpa harus saling senggol satu sama lain semoga para fansnya juga mengikuti idolanya saling mendukung tuh persahabat ya ini respon sangat positif yuk itu selatu rahmi kita harus terjaga Dan tentunya kita harus mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita Dan ke kabar berikutnya juga persahabat ya perhatikan Ini luar biasa di di igasnya Papi Putra Siregar nih persahabat ya Bang Putra Ini menggunakan sebuah postingan video ketika di rumah kakak Bilar semalam yang mana di garasi mobilnya itu penuh dengan mobil-mobil mewah Dan ini kata Bang Putra berkat solawat katanya persahabat ya Masya Allah semakin bangga tentunya persahabat ya Rezeki bumil dan rezeki papa bila ini selalu mengalir mudah-mudahan berkah barokah semuanya Amin sampai tentunya persahabat ya keluar parkir pun bersahabat ya ada mobil tentunya di parkir tuh bersahabat ya kita lihat Masya Allah mereka sangat bahagia banget ya luar biasa semakin hari semakin bangga kepada Lesti dan kakak Risti Bilar dan selanjutnya juga bersahabat ada info penting untuk kita semua jangan sampai terlewatkan ini langsung dari Pak Otis yang mana cinta abadi Leslar Yowona besok akan tayang lebih awal para sahabat ya jam satu siang. Ini ada perubahan jadwal juga dari pak Otis, Cinta Abadi Leslar tetaplah setia bersamaku spesial Baby Men Turki Sabtu sampai Minggu jam 1 siang. Para sahabat ya sebelumnya jam setengah dua siang. Saat ini tentu ada perubahan di tayang lebih awal persahabatnya jam 1 siang, jangan sampai lupa dicatat jamnya biar kalian tidak ketinggalan biar kalian tidak terlewatkan untuk menyaksikan selalu momen-momen keseruan Lesi dan Billar di acara Cinta Abadi Leslar banyak tanggapan juga yang diberikan dari para sahabat Leslar salah satunya dari akun Junong28 mengatakan jamnya selalu berubah ya. Tapi biarin yang penting kita bisa lihat pasangan fenomenal Pasangan kesayangan Kalau bisa nambah jamnya Semangat tuh wow, <tuh> Luar biasa Selalu menunggu kejutan-kejutan bahagia dari idola kesayangan kita Ke kabar berikutnya juga persahabat Kita lihat aja Ada momen spesial Di acara Poles Kepoin Lesti Dan Lesti ditanya persahabat Pesan kakak yang selalu ada ingat apa Wow, ini pesan kakak Bilar yang selalu diingat oleh Dedek Lesti itu apa sih persahabat ya Ternyata Dedek LSD menjawab kakak Bilar itu random orangnya persahabat ya Kakak Bilar itu mewujudkan dalam perbuatan bukan hanya kata-kata saja persahabat ya, Aduh, Masya Allah, semakin bangga sekali kepada istri Bilar Suami yang sangat bertanggung jawab kepada istri tercintanya Momen ini pun diunggah oleh kosendala putih Rizky Bilar Ada kalimat caption yang dituliskan Karena cinta itu diwujudkan dalam perbuatan bukan hanya kata-kata Idaman bener si kakak ntar susah nih kalau nyari pasangan patokannya kayak si kakak Aduh Masya Allah banget ya pengen banget nih Di luar sana pengen punya suami kayak kakak Bilar Masya Allah banget persahabatnya semakin bangga Bahagia selalu mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar selanjutnya juga persahabat ya ini ada yang special banget tuh aduh vitamin bahagia di channel youtube-nya Aha perhatikan persahabat ya kakak Billar langsung merangkul memeluk di dekat kejora ketika naik tangga persahabat ya. aduh makin sulsid so aja romantis masya Allah bikin baper gemes banget persahabat, ya pokoknya